oke okay, sebelumnya welcome back to my channel dalam video kali ini kami akan membahas tentang akronim yang sering dan populer digunakan di media sosial yaitu adalah HMU oke okay, langsung saja berikut ini adalah videonya Apa itu yang dimaksud dengan HMO? Oke, okay. pengertian HMO. HMO adalah singkatan online dalam berbagai media sosial dari hit me up. Singkatan ini digunakan untuk menyampaikan pesan hubungi, SMS, dan telepon saya atau versi lainnya untuk mengetahui lebih lanjut. Terkait sejarahnya, HMU pertama kali muncul di Urban Dictionary pada tahun 2009 dan benar-benar menjadi populer pada akhir tahun 2010. Menurut Google Trends, pencarian ini memuncak pada tahun 2010 dan terus naik levelnya dari tahun ke tahun. Untuk pengejaannya sendiri, HMU bisa dieja dengan huruf kecil yaitu HMU. Artinya adalah sama, baik itu huruf besar ataupun huruf kecil. Namun, hindari mengetik dengan huruf besar. Karena hal itu berarti Anda berteriak secara online. Lalu, bagaimana cara menggunakan kata HMO? Ya, Anda bisa mengatakan HMO saat Anda ingin pulang atau saat sedang janjian ketika ingin hangout. Sekali lagi, ini adalah singkatan langsung, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang tata bahasa aneh atau apapun. Contohnya seperti... Mereka hit me up ketika meminta tumpangan. Bagaimana? Sudah cukup jelas bukan? Ya, kesimpulannya adalah Haimu merupakan singkatan dari hit me up. Yang merupakan cara cepat untuk memberitahu seseorang untuk menghubungi Anda atau membuat rencana. Dalam kebanyakan kasus, ini sering digunakan dalam lingkaran bisnis sosial atau informal.